Jadi persis kancing nabi, kancing nabi itu anggaran baru, berarti sehari kok dia juga saat dinner. Ke ISO2 mau kamu tetap aja ya Aisyah, orang ISO2 nengok maki, dulu. Tuh, aku tak akhirnya bilang, belum berapa, belum aku akhirnya contoh, aku tuh nabi aku gunting. niru nabi bagian ibu kan, niru so, wah ayah niru nabi langsung Nabi tuh sini ada satu. <tuluh> <tuluh> eh, tapi nak juga berani nyimpen dinar kewaniru sen. Lah nek wong nek rusuh ngene ta. Nah, pi cingkrang malah cingkrang. Nabi piwa Al-Qur'an. Ayo nak wani. <tuluh> <tuluh> Lu sering dibantah. Ada ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku hafal Qur'an, aku hafal Qur'an. Pi hafal Qur'an. Angger dite. Dadi wong kok yo ngikir. Dadi usah rasul, termasuk Akhirnya singkat cerita, wasal al di lakopi Khairul Kuron wasal lah ibnu Hayyan itu ibnu keyakinan ibnu titik ego titik itu seseorang yang tahu hadis tentang fadl itu itu berkah Ibnu itu ngerti di Gula Irak ketemu, keruh hari-hari ketemu Ketika ketemu, nenggoni sungai jelas. Makanya saya tadi bilang, uh, betul dia pertama orang Yaman. Tapi lama-lama hidup di Irak, di perlu kawasan Irak. Bukti nya dia ketemu di Mohayyam di jelas, jelas itu uh, apa sungai yang di mana Irak. Nih bu, mau kelambi besito pas gede bu itu. Senangnya bu itu, senangnya bu apa kabar bayi bu? ya terus si Ibnu Hajar tadi tanya gini, "Anta Was al -Kharni. Apakah kamu Was Al-Qarni?" Terjabe, "Was, apa kamu Ibnu Hajar?" Iya, deh. "Kok kamu tahu nama saya, Jare?" Terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang itu, "Was, berarti gua Was al tenang, maksudnya enggak palsu kan gak muka syafa." Nah, kan gak muka syafa, ini sampai muka syafa itu berarti asli. Masyr. Kemudian saya ajak salaman. Iya, coba di Nah, aku niru oleh kemudian saya ajak salaman dia menolak dia menolak saya ajak nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat salaman itu sunnah saya harus sepakat salaman itu sunnah tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan masyur itu Abdul bin masyur itu kalau di daerah no, di cucuk mau ketika dia ditanya apakah ini haram tidak tapi kamu hina, tanit tabek wa fitna yang no yang menghidup itu yang dicutup, tidak bisa menghidup sehingga ada ulama yang menghindari salaman tapi ya kadang-kadang salaman makanya itu ngaji. itu mengajik ya misalnya kayak kita hidup buta kalau ada santri diwiluk, dicutup tidak tidak tidak, saya ada yang sing yang dicutup itu, yang dicutup itu dicutup makanya ada ulama yang biasa saja tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu tidak selagi tidak melahirkan fit orang ini ngaji, coba salaman khusus mati nung romel musafir, ngajimu lagi birah. Lewat tahun itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abu Bakar. orang terlalu terhormat itu sing anutino, sing dinutrawanu, masih. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Bahmuni kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang ini. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat karena kalau mengikat nanti sengsitwa ino terus, nucuk terus, sengsitwa an arakulah ini catatan. enggak mau, tajak salaman beliau enggak mau terus ibunya Hanyan tanya saya beri ijazah jawabnya lu jujuan saya dia geman ninggal sholat jamaah dia juga geman ninggal urusannya orang pokoknya anut konsensus orang Padahal di Egy raumum mempong, tapi kan ada nih. Pokoknya saya mau mempong, dia kece. Ya udah ya. kan ya, ada nih, tazam, zaman, atal, mesin. Ya, tak tertakut. Ledinan Digo, ngomong Digo, coba aku, yo, ya, jangan utang. Lalu kalau sering nangaji, gue ya, jangan utang. Kelasnya aku berdiri. Ya. Orang kok terus ngeluak ngantuk, kelas kaya khusus gue. Dan gue bisa bayang dong, no. gue ya, jadi general kuat. Lagian kan kuat nih. Gue ngalimu berat. Ya buat singkat cerita, si Tina Umar pada akhirnya ketemu ketemu terus, ya Uwais Al-Khorny istafir lana kita-kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita Uwais Al-Khorny gak no manis gak gelap, tidak gelap, akhirnya Umar tidak mengerti as ngomong-ngomong aku itu, si ngomong-ngomong itu, si aku terus, wala budali minta awal, yang ngomong-ngomong, ya gelap, ra gelap, mau, mau no manis kan E itu menjadi pepatah di dunia tasawuf Wakam masyurin bi masyur. Banyak umar yang masyur, ternyata ada barokahnya Dulu ketika babi Bisri terkenal, itu ada alim di rembangannya Qimabri Dulu ketika Mbak Imam Sarang terkenal, ada Qibir Itu mesti ada, ada ulama masyur, ada ulama masyur Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syeikh al yang tidak terkenal Dulu itu biasa orang terkenal, kerjasama, yang dengar yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim itu wassal kohdini, sehingga dia tidak mungkin kena hisap jadi dua itu tidak ada belas, jadi radit dua, belas, jadi dia tidak beras itu tidak ada no belas, kalau malam itu gak ada orang dia beras, jadi dia tidak ada belas oh, orang wani dia berasa pinta lejek wadi Ya tapi kita usah terus darah nikah ilios yang itu korus salah lagi botan. Allahu almu nih. Setina Umar itu korusulullah ganyimper. Wong rasulullah ngerti kan nih. Khairus sodako makana naan doh Api-Api sodako. Ibu sing sisane waiku jeket pak suke. Niki kalau tahat jadi emat. Kalau seringnya keimangan santri, santri ngaji masuk. Ibu ada seorang soleh, soleh betul ya soleh dan dia alim, Tak jateng gudang pulau. Ruang ten tengguhgang guru pada beras satu pintu, loh, berarti rasa khawatir terus balik ke ularan. Karena tadi ada syariatnya bensin, bokei merasungkan kue lah, nengki doa neng uduk lho <tus> Mereka nak kue terus banyak keimaran, sih, bokei kan ya surga. <tus> Ayo, nah, Yono, ilmu ini kembali jalur ibu, wahai. <tus> <tus> Mulanya termasuk Mas Yurie, keramat, salam guru bapakku. Ketika anak wong ngaji, hikam, huki keimangan ada sing ragu Badulah, ini gimana sama lagi, terus biwamu digandeng bijak nih gudangin, batu Ini dulu ngisor, nanti atap, beras katanya. Uy, kok khawatir aku kenteng apa. aku itu sabintal setengah rasa aku sasa penuhun. Ya kan, ya kramat itu bertahap. Tak jamin tren ku naik, sube. Karena kentengnya, ngangkerta batu orang, kakak kramat. Kira, tapi iki alamat samo alamate gede. loh. Ternyata nek klo ngrumah ya Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais alkorni seperti itu <tuk> ya ada ilmunya. Dia takut bil karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya Tapi sing Abu Bakar Umar sing nyimpen ya alasan piye-piye isane piye, ngamal, ono berani. Lan nek ora oleh ngamal. Supaya sedikit irasumkan, boleh gudu detok lu. Kalau termasuk amal ini kan tak boleh tiru. Aku nak duduk itu tak ada itu pas. YouTube pas dua ratus, so, toples. Jadi perasaanku 2000 koyok nazar rutin bertokles, isinya ya tapi orang satu. Jadi orangnya kayak cajatin, makan sekertu, gak ada kenotahmu, tak satu. Sawahan itu kayak musa. kok Kau juta Jadi naknya uang Oke. Jadi deku nabi membantu maka na nabi abis sudah kok sing si saniway seperti jadi tentunya untuk setan waya setan itu mengancam kamu kalau sudah kok gue yaitu ku mufaqro setan tuh nang nak sering sedekah kok kowe diparingi. Okay. Tapi nak dikelola secara syariat tadi itu dikasih Makanya kamu punya dua pilihan, madde bab buka. Itu yang el sukses, si, lagi lo mau itu yang el. Terus jumlah yang dikasihkan mil ya, bukan sak juta. Tadi tak hitung, Utsman tadi berapa 1000 dinar itu yang rupa dinar tok lho belum unta, belum iku 1000 eh. dinar. empat koma 4,2 gram itu sekitar 1000 apa? empat ribu empat ribu gram empat ribu gram kali lima ratus euro oh nak romi lihat dua miliar ikut yang dikait nomor tabuk belum sodako sodako yang lain sampai kaji nabi, sungka -sungka nabi <tos> <tos> <tos> saking sungkan ini mendingan deh nabi jawabin pusman pengakon yopo serang arah disik sopengiran saking aneh lemparnya kayak emas ya, takong ini ya rasulullah lalu kafila yang berangkat ke tabuk tuh butuh kuda berapa saya nyumbang 200 sak, pateane sak konsumsi. Butuh letak berapa? Saya nyumbang pihaklah, saya watak pihak. Wah, seratus doyan. Seratus doyan. Wah, nanti mulai hitung sekitar enam belas miliar. Kita usut apa? kiai enam belas miliar. Biar haus aja. Ini adalah atas wah. Ayo, roti. Wau, kan? Uang wow, dua-dua samono mesti pola. Tidak contoh no ayam kalau tapi mesti sokora kepikiran dan di kepikiran. Uang sami ini kok bujuk mustuwa. Mulai <laughs> <laughs> rasa rasa. Biasa aja sih kak. Orang satu sebus satu sebus. Dengki ini sobek listrik minibus. <laughs> Kerupetan kan. Ilmu-ilmu kelas tinggi ini nampak. Wah suara ilmunya kalau viral ilmunya saya tidak buka karung Marusman bus. Ilmu kelas no? <laughs> berat. Nah, niru Fais Al-Qurney ni gimana? Ayo, niru Sopo Jadilah diri Hebat, hebat Hitam bangsaan berkarakter Waktu ala landawa Sopo Asyafi'i Imam Syafi'i R.A Gawin gini komentar itu Fama hiya illa jifatun mustahilatun aliyakilabun <tuh> hamun <tuh> najtiba Enggak Pak Intas tadi, gak pun Tasliman diakhiri. Pak Intas tadi, karena seharga gila gue, fama ya, mengkoran. Oh, teh, kecuali mok batang. Jifatun batang, mustahilah kang di rubah mana di paisi. Idonya, wakake kotip batang, cuma sawangan nih, wakakik. Alih, ya, kang, itu yang atas itu, idonya gila gundi, wira braso. Sebenarnya, berbentuknya wakaso. Wah, itu biasa kita Itu harus kita komentar Itu harus kita biasa Itu biasa kamu lakukan. utawi cita cita lakukan. Itu harus kita lakukan. Itu Itu harus Itu harus kita lakukan. Fa intas tani mongkol amun nggak dwisiroha eng dunyo tak sing kewi masa api lura kulo nggak nggak nggak nggak melok nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak silman berarti ngajak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak Yonazat mongkong lawan, Kang Isiro, Bogi Labua, Asua Suning. Kalau aneh nak kue kepengen Ratu Karan, B.A. Sur ya, rasa melon berusia. Tapi enggak mati, laparan. Tapi orang nanti jadi tahun ini ketemu orang alim sih. Jadi ini yang alim, kurang segitu menurut ini. Imam Saki, Ibu, atribut ibaratkan ngomongnya le, dia ini Ramanah, nyolok, batang, greg. Cang, ketemu orang greg. Jadi Imam Savi, darah tidurnya aku batang, batang konotasi ini kan. Ngasak ora kongkol. ya tapi kalah itu suka ya. ya lah, um, oh, pol, -e, semua so, Aku wali ya, nah, nah, so, <SILENGALA> sering cocokan mbek ngalim ngalim angkatan pun mesti berdebat itu, nggak boleh diamuk malah malangin kurang cerdas. guh, gimana tamu itu rapat itu atau mana mana tamu wah secangkembo, baca kok LMU, jadi mas Zabi denua nih, padahal nak mas Zabi kan mirip ibu kacer ala sekolah di kitab nih, uangmu nak kenal pangeran, ibu abek makhluk mesti ramai naik, jadi mirip pulau lah soalnya bener, pulau itu soalnya bener, lu jagungan itu ramatih. Kan, Ibu saya orang bener-bener tapi ya, Mau jadi tapi tapi ini keberatan. Kalau dari umrah di duit, kan dari karya realistis Di saya umrah duit, nama Sarah kan salah yang duit. jadi berkat duit, moral, asus, make Allah masalah cebut, oh ditakwil takwe lah. ditakwil? tapi bos, dia melarang, Gatanuriberobot, Masemadun, wah gue bener beneran bosku, tau gak usul, tau kemarin, kurung tak tabah tau, tau mana, paton mana, tau mana, tau mana, tau tak ktp Nabi Musa, Nabi Prudimitin Nabi Sulaiman Nabi Dawud Geroce, Tengkorak, Tengkorak, Lani Tengkorak, Lani Tengkorak, Lani Tengkorak, barang Tengkorak, Lani Tengkorak, Lani Tengkorak, Lani Tengkorak, Lani Tengkorak, Lani Tengkorak, Lani ala Makanya saya tuh sering ngelitik orang tasawuf. Orang tasawuf tuh berlebihan ketika menggelitik dunia sampai pangkat. Itu ya keliru. Koran Dewi nanti ikan. Ambil susunan nasa lama ataupun wong nopo. Minum sapi. Gue cukup manhatut doh. Wong karena dia punya pangkat. Fakot Athena ala Ibrahimal kita Fakot Kikarca Wa Athena rum mulkan adzim Saya kira alu Ibrahim wong soleh atau soleh dua-dua soleh nabi Ibrahim dua keluarga besar zuriyah-zuriyah itu, nabi-nabi Dawud nabi macam-macam ikut ya gue dua kerah tapi dikelola saya kira nabi Sulaiman suge dia ratau enak ujung-ujungnya suka, gue bangun betul rumah sampai kabel berlapiskan emas ujung-ujungnya nabi Dawud suka, dia ya, bangun batu rumah Kanjeng nabi melarat maka Nabi mengumpulkan dua kebenaran melarat dia tahu, suguh bareng suguh, memimpin Medina ujung-ujungnya saya berantas kekafiran kafiran saya tidak tahu jika dengan kekuatan pasukannya Mekah Medina, rawleh bijama, wong jamaah, berarti pangkatnya Nabi digo menghilangkan kemus kalau nah, ngomong-ngomong tasawur kan, semangatnya so keanggilan ketua RTW itu orang apa yang aturan bar maghrib jam ngaji dengan RTW itu orang makanya ngaji, jadi yang sholah jabat-jabat yang sholah gak jabat ya belasnya raja luas nginegi sih rano gue ini rano pembaharannya maksudnya sufi ora, dipeke. yora dipeke yorah kasih yorah tapi wani urik <tuh>, Pemberani teman-teman aku yorah roh, kalau sampe tako pengiran dunia wopo sampe jabe kiyo yorah roh aku lah jadi jabat, wopo mulang Kurang fokus, gantian, tiang gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, gantian, Wa ma qalatul khamsun de ma qala kan kafek keket iku menean Abdul Fayyid sing Abdul Fayyid bin Al-Bisri wasmuh tai asmanu dun Ibnu Thaufan bin Drol wakila Al-Fayyid bin Drol wa guru te asae sinten Thaufan ibn Junun iku kana naupian wa wa al hatul yang dia naupi yang yang gerak de kuat wa wa tawi mutrihapo Mau di itu, mau jorara kakebin, si Cito mau dia tauban budi broim, si Cito mau dia fighting, mau jorana yang murah makan. Cici, lu jeneng mau biker nih, wah kaya geng. Si Cito mau dia tauban, si Cito mau dia ya ya yang jenenge gapai, kok yang jenenge anak ana, ulama ana, bukan di rawan, pendataan katek itu Bau mana registrasi HP rawon, cendengnya alirai ya zeus, angel eh, bau bau tei gunnon normal ge merkot dele terkenal be, Jeneng wundi terkenal lah kopi dapuh, gunnon, bau bau tei gunnon, wau hal tua wong tunggal maksudnya orang terbaiknya, wong tunggalnya waktu periode itu, apa nih, ilman elbu nih, bau ini, bau halanan, ingkai, ingkai pri laku nih, bau Wagana orang-orang Sabudunun berjualan uang lana masifan maksudnya kang apa maksudnya terus wajah merah merah saking seringnya melah. orang-orang kelawan ya ya dan tahun 200 itu I termasuk idul ani mumuzali idul ulama-ulama tafsir salah al ya kitab panutane tarekamul dan kitab apa tafsir al qur'iyah jadi ingatkan kalau terang masalah tarekam tarekam tarekam itu semuanya baik asal yang sudah diaksesi di tarekam apa mau ya ada macam-macam ada nafsu banting ada kudari ada hijarni satu orang masuk tarekam tapi, orang-orang itu ya kecil ya, untuk guru, maka, maka Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanat kita Kebetulan kita lah Jadi sudah bahasa sopan kebetulan kita Dulu Mbah Mun itu Punya Mbah, namanya Mbah Mat, dia termasuk dulu di ke Mbah Mat Mbah Mat itu Mbah, Mbah Mun yuk Mbah Mun, ketika beliau beliau ngaji, beliau ngaji sama Mbah itu dulu ngaji sama Syed Umar Sato. Syed Umar Sato itu kakaknya Syed Abi Bakar Sato. Yang arang anak itu Saya itu tahu banyak karena Syed Umar Sato itu punya cucu hidup di keluarga saya hidup di sedan yang di Holy terbesar di sedan namanya Syed Hamzah. Sato itu cucunya Syed Umar Sato. Dan Syed Hamzah itu dekat sekali dengan bahasanya. singkat cerita. Bapak Ahmad Suaf itu bukannya bapakmu tuh minta ijazah Toriko, sama beliau dilarang kemarin gini. Coba uang alim sebenarnya ulang pondok. Wis Toriko tak gendit tapi. gitu dikasih kitab arisalah al qushairi. Melainkan ini cowok gini dia ibu syairi. Ibu adem sekarang kitab arisalah al qushairi. Pengarangnya jadi Imam apa? Jadi saya uang arang, ngarang ya raniya ngarang kayak orang bayar disertasi terus gitu. Lawe skripsi ora, itu apa ngomong ning dosen kok naik. Dise ora. Dise ora ana ngarang kitab ning ngarang saking ikhlas iku ana kancane Tarko. Terus disurati Misal ana takok. Dise konco dise ya dhewe waras ora takok carane sugih. Takok carane usul ilmu. Oh niku wis Terus disurati Ngane jerene risalah iku surat. algo seri yang pergo dikarang Imam. Dadi wiraniyan ngarang terus disurati, kena opo dadi ulama ini, ini. Oh, itu, ini, ini. terus syaratnya jadi, kalau nggak soleh, niru kok, orang-orang langsung niru pangeran, kudu oh, niru kok, ya, itu pangeran kok, kok timur, akhirnya di timur, kok timur, kok timur, kita kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok niru kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok timur, kok ni ru sing bablak napa dandhehe yo ya, babake sing dandhe sing ya. dandhe terus wong Toreko nu gada matur ngeten nggih Fuad wong kudu dideku kok podo ngono dide master alasane ketika pangeran nyebut wong soleh, mulane ki wong-wong kampus kudu belajar dari ini mereka kan biasa textbook membuat referensi membuat perbandingan menyimpulkan sendiri itu kalau dalam Toreko masalah orang itu butuh guru Sampai ada kata-kata mantaa alama bila sehidin, huhu, karena begini: ketika awalnya nyebut wong soleh ketika awalnya put wong soong, ketika Allah nyebut wong soong, ketika awalnya disebut wong soong, ketika awalnya put ladina soong, ketika awalnya put wong soong, ketika awalnya put wong wong wong wong wong wong soong, wong wong wong wong soong, ketika awalnya terus gitu, kan itu kohadis pengirang kohdim, malah nih si rotol mustaqim itu si anopoh gusti, si lagi, nah, wong-wong sing anamta, nyebut master, nyebut percon nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kita, nyebut mana kibul akhir, lah kita perisalah bu Seria ibu, ya, nyebut dinonu sejarah ini, Abu Yazid, ini Abu Qasim al Junaidi, ini udah cerita nah itu mergode ini nyebut yang Allah dina 6 kali gak faham? jadi ini guru, ini orang itu ada perintah yang quran malah mereka katakan dasarnya apa? ada hadisnya enggak? wikuran roh, amin tato wikuran butuh hadis, fathih kasih bawa coba dino itu sirotol mustatih, itu sifatnya sirotol nah adalah Wong akeh berarti butuh master yang berpengaruh Uang itu dalam kontak ini yuk bumi Ucap kok kan gananya anggil